Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai saham dari Saratoga Investama Sedaya Tbk yang pemiliknya Sandiaga Uno. Saya sudah menampilkan grafik time frame 1 hari dan di sini saya menambahkan volume dan EMa ya 20, 50, 100 dan 200. Ya, di sini sudah terlihat ya trennya saat ini sedang naik ya. Kemudian ada koreksi tanggal 20 April 2022 sampai dengan 15 Juli 2022 ya. namun sudah berakhir ya tren dirisnya. Kemudian dia saat ini trennya sedang naik. Saya sudah menggaris, saya hilangkan dulu nih ma Oke, ini tren naik ya. Kemudian ada koreksi. Saat ini trend terbentuk tren baru yaitu sedang naik ya. Sehingga pagi ini dia tembus ke uh, resistennya tembus ya. Saya tampilkan lagi. Kita perbesar ke time frame 4 jam ya untuk melihat trennya. Di 4 jam ini sudah terlihat ya, break MA. Jadi trennya turun, ada koreksi ya. Saat ini trennya sedang naik ya. Terkonfirmasi dengan garis MA tren dan MA ya. MA 20, 50, 100 dan 200 itu sudah berada di bawahnya dan trennya saat ini sedang bullish. Nah, saat ini juga sudah menggaris support. Support bukan support resisten ya maaf. Sudah, sudah jebol ya. Kalau teman-teman perhatikan lebih detail ini sudah jebol. Jadi artinya dia bisa berpotensi naik. Lebih tinggi lagi ya. Resisten terdekat itu di harga 3100 ya. 3100 resisten terdekat. Artinya jika resisten ini tembus juga maka dia berpotensi lebih naik lagi ya mungkin di akhir tahun dia bisa sampai ke 3.100, ya lebih bahkan ya, jika garis resisten ini ditembus. Ya. Kalau itu ditembus, dia berpotensi naik sehingga ke resisten selanjutnya yaitu di 3.400. Coba kita hitung, oke okay, garis profit kalau dia ke 1.300, 3.100, dia naik 6 profit ya 6 ya dalam dalam jangka waktu dekat ya 6 bulan tuh pasti udah, udah, udah bisa tembus kalau menurut saya ya jika itu tembus potensi profitnya dia bisa sampai ke garis resisten selanjutnya yaitu di harga 3.400 18% ya kalau itu bisa tembus ya. namun tetap membandingkan dengan data-data yang lain ini secara teknikal analisis dia sudah jebol dan akan menuju ke 3100 ya nah itu berdasarkan teknikal analisis saat ini kita akan membahasnya mengenai fundamental Di sini saya sudah menampilkan uh, fundamental dari Saratoga Investama Sedaya ini dari 2016 sampai dengan 2022 ini harganya tidak dari harga yang mengalami penurunan Paling rendah itu di 2021. Ya, saat ini dia 2.920. 29, Adapun marker capnya yang kita sorot, dia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan ya dari 9,2 triliun hingga ke 39 triliun. Ya, dalam kurang lebih 6 tahun ya dari 2016 sampai dengan 2022. udah saat ini. Di sini yang selalu saya jadikan fokus itu biasanya dari aset ya total aset dia ada 62,5 triliun namun kita fokuskan ke pinjaman jangka pendeknya yang sangat bagus karena tidak ada kemudian pinjaman jangka panjangnya rata-rata dia 4 triliun jadi dia ada manajemennya juga sih bagus ya jadi kepemilikan asetnya dia bertumbuh dari tahun ke tahun ya saat ini sampai dengan 60,1 triliun net profit 6,6 triliun bertumbuh juga kemudian PBP yang ter cenderung terhitung apa ya, masih murah ya. Sama yang bagus PBP-nya biasanya di bawah 5 ya. Kalau ini di bawah 1 terhitung masih murah. Dan PRasionya /E itu ada 6 kali. Nah, kalau udah sampai dengan 32 kali itu sudah sangat tidak direkomendasikan ya PRasionya. /E sudah cukup masih di bawah ya kecil ya. Biasanya saya melihat PBP dengan PRasionya /E dilihat dari peningkatan harga ya rata-rata kalau diambil harga rata-rata dia sekitar 2000, 2000 an ya 2500 an ya. rata-ratanya ini cukup masih murah menurut saya masih murah harganya dari pbb maupun peer-nya. kemudian return of equity dia di sama yang bagus biasanya di atas 10% ya dari pertumbuhannya tahun berapa 2020 nah, ini minus kemungkinan besar karena pandemi ya pandemi ini sekarang pandemi jadi cukup wajar nah, dari kesimpulan fundamental uh, ini saham cukup bagus ya jadi di akhir bukan tenderungan akhir tahun maaf cenderungan akan naik yang window dressing ya, penutupan tapi tetap dibandingkan dengan data-data yang lain supaya teman-teman bisa mengambil keputusan saat menjual ya ataupun membeli kapan harga tersebut dibilang murah harga sebut dibilang mahal, saya kemarin belinya di harga 2880 ya sekarang sudah cukup naik ya saya hot, karena dia sudah jebol kemarin ada indikator dia mau jebol itu, saya beli ya, kalaupun dia tidak naik saya cut loss di 2% ya. dan dari volume ini cukup bagus ya, karena dia mencoba break dari tanggal 6 September kemarin coba break tapi tidak berhasil, kemudian koreksi dan ini volumenya cukup tinggi juga dia akan mencoba break dan berhasil ya dan target selanjutnya itu adalah 3.100 ya oke sekian yang dapat saya tampilkan dan berbagi damungan teman-teman ya semoga bermanfaat salam profit